warna ini gambar tanaman bambu atau yang bisa. bisa dicek di slide Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mubarok Channel. Saya doakan semoga rekan-rekan dalam keadaan sehat walafiat. Bagi yang masih sakit, saya doakan agar segera diberi kesembuhan sehingga dapat melaksanakan aktivitas sebelumnya. Sebelum memulai, jangan lupa like dan subscribe, serta tekan tanda lonceng agar tidak ketinggalan info selanjutnya. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang tutorial membuat presentasi powerpoint yang menarik dan profesional Khususnya belajar powerpoint dari awal bagi pemula Sedikit saya jelaskan tentang powerpoint Yang mana powerpoint ini adalah perangkat lunak presentasi yang dikembangkan oleh Microsoft Word dalam PowerPoint ini, pengguna dapat membuat slide, presentasi dengan teks, gambar, grafik, video, dan elemen visual lainnya untuk mempresentasikan informasi dengan cara yang menarik dan mudah dipahami oleh audiens. Baiklah, langsung saja. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita sudah mempunyai aplikasi PowerPoint. Anda bisa mengunduh atau memasang aplikasinya cara pertama adalah bisa melalui klik dua kali atau tekan mouse kanan anda kemudian buka open ini saya menggunakan powerpoint office 2019 yang ada di laptop saya ini setelah buka microsoft point kemudian pilih template nya ini banyak template nya ya saya sarankan bagi pemula, pilihlah yang blank presentation Ini untuk klik saja. Inilah tampilannya. Yang mana tampilannya ini di sini adalah slide kita. Slide yang bisa kita rubah-rubah atau kita pindah-pindahkan, inilah tampilannya akan tempat kita bekerjanya. Kemudian di sini, di atas ini, inilah ri, ribbon-ribbonnya, dimana mana tiap, tiap ribbon ada tap-tapnya dan tiap-tiap tab, tab ada sub-tapnya. -sub di mana di sini ada tab home, tab ini berisi opsi yang paling sering digunakan seperti teks ya. Ini seperti teksnya, nah, ini banyak teks-teksnya. Font, pengaturan tata letak, latar belakang slide, serta pengaturan animasi ya. Dan transisi. Kemudian tab Insert. Ini ada tab Insert. Di sini, memungkinkan Anda untuk menambah elemen lain seperti gambar, grafik, tabel, diagram video dan objek lainnya ke slide ya Nah di sini ada draw di sini banyak ya ada pensil untuk pengubahan warna atau bagaimana tulisan kemudian di sini ada juga tab desain nah di tab desain ini tab ini berisi opsi untuk mengubah tema slide, warna, font dan efek lainnya untuk membuat tampilan slide lebih menarik. Kemudian di berikutnya adalah tab transisi. Tab ini memungkinkan Anda untuk menambah efek transisi antara slide. Kemudian ada tab animation. Nah, ini Tab ini memungkinkan Anda untuk menambahkan animasi pada objek dalam slide seperti gambar, teks, dan grafik. Kemudian ada tab view nih. Yang mana ini memungkinkan Anda untuk mengatur tampilan slide, termasuk menampilkan tata letak slide, tampilan presentasi, dan melihat catatan presenter. Eh, ini ada kelupaan tab review. Tab ini mungkin Anda untuk mengecek ejaan dan tata bahasa pada presentasi Anda. Ini semua ini penting semua tidak saya terlalu saya jelaskan tentang rekor. Nah ini yang paling pojok kiri, paling pojok kiri sendiri adalah tab file. Tab ini berisi opsi untuk menyimpan, membuka, dan mengatur file presentasi termasuk opsi cetak dan pengiriman presentasi melalui email. Ataupun disimpan melalui hadis Baiklah tentang bagian menambah teks Pertama ini Ini banyak ya banyak macamnya Bisa kita lihat di layout ini Bisa seperti titel slide Kita yang blank aja ya Yang kosong Kemudian Kita ketik Kita bisa melalui insert Milik sappers Kemudian ini, kemudian ada tanda panah ini tekan, kemudian tarik, kemudian kasih teks, klikkan Ulangi kemudian klik kanan, edit teks. Di sini akan tertulis teksnya, contoh saya aja ya atau matikan dulu ini tekan delete atau di inset sini ada textbox klik saja kemudian tarik seperti ini nah kemudian ketik saja misalnya contoh yang mau kita buat adalah cara Ketupat 2 part. lagi, kita buat lagi yang kedua. Text box, ini yang ke bawah Oleh titik 2 enter kan. Mu bar channel. Kita blok ya. Ctrl A blok kemudian kontrol air letak tangga kemudian kasih warna tulisan ini ya font huruf saya contoh arial Bold kemudian ukurannya buat semisal 28 kasih warna merah semisal ini klik di sini, tekan kursor ke bawah atau tarik ke bawah. Kemudian klik yang judul. Kita blok, kontrol tambah A. Kemudian tukar warnanya tulisannya maksud saya. Saya contoh Arial London Met Judulnya agak besar ya kita buat, misal 48 kasih warna misal biru kemudian di kasih tengah kontrol t tarik apabila kita ingin menambah background di belakang, ya di sini kita ada desain ya anda bisa memilih ini dia banyak macam Contohkan ini saja ya. Maka seperti inilah dia. Ini adalah tampilan bawaan dari dari laptop ya. secontohkan so, ini saja. Kemudian di pojok kanan ini ada tulisan slide side. Klik saja maka pilih yang widescreen ya, yang 16 banding 9 ya. Ini sudah standar ini. Klik saja di itu. Pojok kanan ada juga tulisan format background. Ini bisa anda merubah warna ya. Klik saja. Di sini ada fill, or solid fill. Oh, ini ada warna color. Nah, ini kita contohkan, kita rubah jadi warna ini. Ini transparansi. Bisa geser. Oke, kalau sudah, ini di -closekan. Kita mau melihat bentuk besarnya, kliklah slide solo. Slide show. Nah, ini dia. Untuk membagikannya, tekan ada tulisan di keyboard ESC Tekan saja. Nah, ini akan kembali lagi. Berikutnya, adalah yang kedua adalah menambahkan gambar. Kalau menambahkan gambar ini, pertama, kita pilihlah. kita contohkan to konten nah, ada bentuknya ini kita kasih judul ya yang atas ketik saja judul kita tadi apa cara memasak ketupat klik to add misal bahan tahan nah, Dua, kemudian enter. kasih Satu titik beras, titik lagi air titik lagi garam 5 Daun kelapa saya untuk ketupatnya Nah, ini ada tulisan "pictures", klik saja nah, maka kita pilih di mana saya tadi menyimpan di sini. Ini ada gambar ketupat, insert dulu, klik, klik insert. Nah, otomatis seperti ini agak lebih menarik judul ini kita blok ctrl A ctrl E kemudian ini ada font untuk huruf pilih saja saya contohkan yang arelone Kurans terserah, kita contoh 40 kasih warna bahan klik saja kontrol A tukar tulisannya Arial Black, kasih warna seperti ini sama seperti tadi untuk supaya terkelihatan di desainnya Anda bisa pilih sentuhan ini nah ini dia sama seperti tadi kalau mungkin kasih warna bisa banyak macam mau dikasih warna ini gambar seperti ini ekspirasinya bisa dicek di slide show tampilannya seperti ini cara masa ketupat Pertama itu kita klik dulu yang mana kita mau kasih animasi. Ini dia. Kita klik. Nah ini ada banyak pilihan. Klik bawah ini banyak pilihan. Contoh yang ini. Nah otomatis. Kemudian klik lagi yang. Yang mana kita buat. Nah ini klik kita contohkan. Set. Klik lagi, gambarnya gambar. Cantumkan ground tour. Nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, nah, contohkan ini banyak pilihan ini ada ini dia kita coba contoh pas nah. kemudian klik lagi yang olehnya ini pilih lagi mana yang anda sukai saya contohkan yang random bars untuk mengeceknya itu yang ini di bawah ada pojok kanan ada tulis slide so klik saja Jadi, bagaimana untuk penyimpanannya? Setelah selain kita buat, maka kita simpan di pojok kiri ini ada file, klik file, kemudian tas saja. Kemudian dimana kita simpan? Bisa kita simpan, klik close. Kita simpan di, kemudian dokumen ada ada Mubarak Channel, klik ke bawah. Ini ada yang file cara membuat slide perboin klik saja open kemudian ini kasih judul arah, memasak ketupat save sudah tersimpan ya bisa cek di file explorer nah ini, ini slide nya sudah ada cara memasak ketupat jadi itulah sekilas dasar untuk pembuatan slide ya, mana manfaat pembuatan slide atau melalui PowerPoint ini dalam presentasi itu, pertama itu adalah memudahkan penyajian informasi, kedua meningkat efektivitas presentasi, ketiga ya jelas menghemat waktu, Keempat, meningkatkan daya tarik visual. Dan kelima, memungkinkan kolaborasi. Demikian dulu, terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe. Jangan lupa tekan kandang loncengnya sehingga Anda tidak ketinggalan informasi. Bila isafi wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.